semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik semua yang masih setia mengikuti ibadah sekolah minggu online dan terima kasih kepada orang tua yang setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, namun hari ini Kaisi ditemani oleh kakak-kakak remaja. Dan di samping Kak Ivi ada kakak Oh Yudi sebagai singers. Hai. Di samping Kak Ivi ada kakak Andre sebagai singers. Hai. Dan di belakang Kakak Iwi, ada Kakak Aswin sebagai pemain kita. Ya, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di saat ini kami akan memulaikan ibadah online kami. Biar kiranya Tuhan mau menolong dan memberkati ibadah kami. Mulai dari permulaan sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami di hari ini. Haleluya. Amin hmm. Saatnya kita mau memuji Tuhan Kita mau bersorok-sorok untuk Tuhan Kita mau bersyukur untuk Tuhan Sebab dia yang layak, layak kita puji Kita angkat pujian Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Sambil bertemu kanan. What's Ajar kami semua untuk melakukan kasihmu dalam hidup kami Karena kasihmu adalah kasih yang lemah lembut Kasih yang memang mengampuni Bahkan kasih yang murah hati Ajar kami semua untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin Dalam keadaan sehat ya adik-adik Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Apakah adik-adik sudah siap? Bampaikan tangan yang sudah siap Oke adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik siapkan alkitabnya Cari tempat duduk yang nyaman Dan fokus ya adik-adik Nah adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Ayo tutup mata lipat tangan kita berdoa Bapak yang baik terima kasih kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini Bapak sebentar lagi kami mau mendengarkan firman -Mu. Tuhan Yesus Buka ke hati serta pikiran kami Dan biarlah roh kudusmu yang masuk ke dalam hati kami Agar kami mampu memahami kebenaran firmanmu Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami melakukannya Terima kasih Tuhan berfirmanlah pada kami Kami siap untuk mendengarkan Di Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur haleluya Amin Amin adik-adik semuanya Oke adik-adik sekarang kita mendengarkan firman Tuhan tapi sebelum Kak Ena lanjut bercerita, Kak Ena bertanya nih, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Woy, mantap adik-adik, yaitu tentang garam. Ya, artinya adalah hidup kita seperti garam yang bermanfaat dan berdampak. Nah, hari ini Kak Ena akan bercerita tentang kasih itu murah hati. Yaitu, kasih itu murah hati. Nah, kita akan membaca di dalam satu Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang keempat. Nah, hari-hari kita akan lihat di bagiannya yang ke B, yaitu kasih itu murah hati. Nah, kira-kira apa ya adik-adik ini maksud dengan kasih itu murah hati? Nah, adik-adik murah hati artinya suka memberi dengan orang lain, suka menolong orang lain, ya tidak pelin. Nah, Mau berbagi dengan orang lain, ya tidak harus menunggu dengan uang, hadiah, atau makanan. Nah, kita juga bisa melakukan kasih ini Dengan menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Contohnya, ada teman kita yang sakit, nah, kita bisa datang mengunjunginya, ya kita mendoakannya. Kita berdoa, nah itu yang dimaksud dengan murah hati yang harus kita lakukan dengan tulus hati. Dia ya, tidak terpaksa, tapi dia semangat adik-adik Nah, yang lebih penting kita akan meladani Tuhan Yesus Adik-adik kita melakukan kasih, kita harus meladani Tuhan Yesus Mengapa kita harus meladani Tuhan Yesus? Karena banyak juga adik-adik yang melakukan tindakan murah hati ini Dengan tujuan yang perbaik Seperti apa contohnya adik-adik? Lihat video berikut ini Karena dia memberikan hadiah kepada temannya Tapi dia mengharapkan balasan adik-adik Ya supaya dibalas kebaikannya Nah sedangkan kasih murah hati Tidak seperti itu adik-adik Tidak mengharapkan balasan Tapi kasih yang murah hati dilakukan dengan hati yang tulus Ya dengan tidak terpaksa Lagi menuntut balasan adik-adik Nah hal, hal seperti itu Tuhan Yesus tidak senangkan adik-adik Nah, ketika kita melakukan kebaikan, berarti kita karena punya tujuan yang baik, ya mau menolong dengan tulus hati, mau berbagi. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Siapa kira-kira contohnya adalah orang Samaria yang murah hati, adik-adik. Nah orang samaria yang murah hati ini telah melakukan tindakan kasih yang murah hati yang sudah benar kenapa? Karena ketika ia melihat orang yang jatuh di dalam tangan penjahat orang ini sampai dipukul sampai hampir mati, adik-adik. Nah ketika orang samaria lewat dia melihat orang ini. Dia, dia kasihan kepada orang ini Akhirnya dia menolong Dia mengobatinya Sampai dia membawa ke rumahnya Bukan bukan hanya itu Dia memberikan uang kepada orang ini Nah padahal ketika kita Lihat orang Samaria ini Dengan orang Yahudi Jadi saling bermusuhan Bisa saja ah, mau hmm, Kan kamu musuh saya Nah tapi orang Samaria ini Melakukan kasihnya dengan tulus hati ada di yang kedua dan yang terakhir tapi yang terpenting yang harus kita teladani ya ketika kita melakukan kasih siapa ya kira-kira dia adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang paling sempurna yang harus kita teladani ketika kita melakukan kasih dia dan semua yang murah hati ya maka kita yang sudah diselamatkan jatuh lagi dalam dosa jadi jatuh lagi dalam dosa tapi Tuhan Yesus tetap bermurah hati memberikan pengampunan bagi kita adik-adik ya coba bayangkan sampai saat ini kita diberikan kesehatan diberikan nafas ya itu semua karena kemurahan hati Tuhan walaupun kita sering tidak taat ya tidak melakukan perintahnya, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita adik Bahkan yang lebih besar, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita, yang untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, luar biasa ya, adik-adik. Nah, adik-adik, mari berumur hati dengan meneladani Tuhan Yesus. Ya, ketika kita memberi, jangan dengan terpaksa, jangan mengharapkan balasan. Ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, berbagi dengan orang yang membutuhkan, ya jangan kita menutup balasan adik-adik. Ya, kita melakukan dengan tulus hati, kita uh, menolong orang yang susah yang sedang membutuhkan, supaya dia tertolong adik-adik. Ya, Nah adik-adik itu yang namanya kasih yang murah hati Ayo adik-adik semua kita sama-sama belajar mengadang sekarang untuk bermurah hati kepada semua orang Untuk melakukan firman Tuhan karena Tuhan juga sudah lebih dulu uh, bermurah hati kepada kita Sudah mengasihi kita tanpa batas ya Oke, hadirin. Demikian yang akhirnya bisa sampaikan kepada Adik semua. Nah, karena yang terbatas tapi Tuhan Yesus, yang Roh Kudus yang terus memampukan kita semua untuk memahami firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Ada di kita akan mengakhiri ibadah kita, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terbatas ya Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pimpinan roh kudus-Mu yang terus mengajar kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, serta kami melakukannya. Ya Tuhan, terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Bila nah, hidup kami, kami Uh, serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan memberikan kami kekuatan Memberikan kami kesehatan Di tengah-tengah pandemi uh, COVID-19 saat ini Kami yang dan juga segala Apa yang menjadi kebutuhan kami Terima kasih Tuhan Tolong kedua orang tua kami dan memberikan kesehatan dan umur panjang bagi mereka Tuhan memberkati uh, bangsa dan negara kami Tuhan memberikan bangsa negara kami Tuhan menyembuhkan bangsa negara kami sehingga negara kami Boleh kembali sehat ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur hari ini Karena kami boleh beribadah maupun secara online Kami pun percaya bahwa Itu tidak mengurangi sukacita kami Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk hari ini Dan inilah kehidupan kami Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Dalam nama Yesus kami berdoa dan telah bersyukur Haleluya, amin Demikian pada Sekolah Minggu Online hari ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom.